Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita mampir di postingan Bunda Lesti Kejora Sebelumnya Bunda Lesti mengunggah potret yang sangat benar-benar cantik Persahabat yang memakai tentunya gaun dari Nubi Masya Allah Bunda Lesti memang bukan kaleng-kaleng Dan tentunya membuat kita pasnya bangga Di postingan Bunda Lesti Kejora Persahabat yang mendapat komentar dari Nubi Masya Allah gelis pisan Kak Lesti Kejora Wow, Masya Allah banget langsung mendapat komentar dari Nubi persahabat ya. Dan kita lihat juga Bunda Langsti mendapat komentar dari artis Malaysia, dari Fitri Hiswadi, di situ mengatakan Miss You. Masya Allah banget persahabat ya, ternyata mendapat tentunya komentar langsung dari Fitri Hiswadi. Fitri Hiswadi ini, jebolan The Academy Asia persahabat ya, sebagai runner-up. All Together no, Malaysia juga Masya Allah, luar biasa Ini keren banget, prasahabat ya Alhamdulillah Tentunya berkomentar di Palsingan Bunda Lesi Kejara Terima kasih untuk Kang Fitri, mudah-mudahan seluruh rahmi Tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kemudian juga kita lihat selanjutnya Prasahabat Melihat momen Abang El Ini lagi bucin Dan manja-manjaan dengan papapnya. Merasa bahagia sekali Dan senang banget melihat momen ini Ketika abang Fati, tentunya manja-manjaan bareng papa. Masya Allah, sebegitu dekatnya si El dengan papa Bilar. Mudah-mudahan sehat terus tuh keluarga besar Leslar. Semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik dan selalu dikelilingi oleh orang baik. Begitu banyak persahabat, komentar-komentar positif yang diberikan. diantaranya persahabat dari akun Yanti Pinky mengatakan... Berapa kali dalam vlog ini Fatih manggil papahnya, seneng banget lihat Fatih bucin sama papahnya. Padahal udah sama bundanya, tetap yang dicari papahnya. Masya Allah. Keren banget ya, Abang L. Ada juga persahabat tanggapan dari Anda, Neskara Kusang 3. Abang pakai helm, jadi kayak pentol korek. Masya Allah, nasi embul yang gak bisa diomelin papapnya. Katanya tuh, Masya Allah. Emang... Makin seneng banget ketika melihat Abang El Ini lagi bucin dengan papapnya Ini Masya Allah Kemudian juga bersahabat berikutnya Kita lihat Aksi pintarnya Abang El saat nyetir mobil Ini persis banget dengan papapnya Masya Allah Begitu luar biasanya Abang Fatih Begitu pintarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Papa Bilar ini cepat banget tanggapnya, persahabat. Fatih emang anak yang cerdas. Apapun yang papapnya lakukan, dia pasti tahu banget ya. Ini Masya Allah, makin bangga banget dengan Al-Fatih. Selalu bikin rindu semua orang. Masya Allah, nah, begitu banyak di luar sana tentunya. Orang-orang yang mendoakanmu mudah-mudahan kelak menjadi anak yang bisa membanggakan Warga Konoha, kedua orang tua, keluarga Masya Allah, amin Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kemudian kita lihat juga persahabat outfitnya Bunda Lesti Bunda Lesti memakai outfit tentunya dari Nubi Persahabat ya harganya juga fantastis Mencapai Rp 569.500 Masya Allah setengah juta lebih nih untuk harga gaun yang dipakai oleh Bunda Lesti berkah barokah pokoknya untuk Leslar mudah mudahan rezekinya Bisa nular ke kita Semuanya, amin Berikutnya kita mampir di postingannya Om Kevin, ini postingan terbaru dari akun Instagram Om Kevin Keluarga tentunya masih Berada di Cianjur, prasabatnya Masih ngebolang katanya Masya Allah Sehat-sehat pokoknya untuk keluarga besar Lesti di Cianjur Doa dan dukungan selalu diberikan dari orang baik yang tulus mensupport support Lestler dan keluarga besar Kemudian juga bersahabat ya Siapa yang tentunya sudah menantikan penampilan Lesti di ajang SCTV Music Award 2023 Semuanya pasti sudah menantikan sekali penampilan Bunda Lesti Sudah rindu ingin menyaksikan Lesti tampil di layar kaca Bismillah di ajang SCTV Music World 2023, Bunda Lesti akan tampil dan bisa meraih penghargaan di ajang SCTV Music World 2023. Jangan lupa dukung penuh bersahabat ya, karena waktu belum berakhir bersahabat ya, batas voting masih tentunya lumayan lama. Kita support, kita dukung penuh, gaskin, mudah-mudahan dukungnya semakin banyak dari orang-orang yang tulus mensupport Leslar, buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya. Kemudian juga para sahabat, selanjutnya kita lihat di postingannya Bang Zenzi. Ini postingan Bang Zizi kemarin yang membahas soal baju lebaran Leslar Family. Baju lebaran yang dipakai oleh Bunda Lesti dan Papa B serta Abang L ini menjadi trending topik persahabat. Kita makin bangga, apapun yang dikenakan oleh seorang Lesti, pasti bakal trending dan bakal viral persahabat. Masya Allah, ini keunikan dari seorang Lesti kejorah. Semakin direndahkan, derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu SWT. Masya Allah, mudah-mudahan sehat, bahagia, dan mudah-mudahan... Tentunya doa-doa baik selalu kita berikan. Selalu banyak tentunya yang memberikan doa baik kepada Lesser family. Baju Lesti kejora diminati oleh semua orang. Kita lihat di kolom komentar di postingannya Bang Sensi ini banyak sekali persahabatan ya, komentar yang positif. Di antaranya dari S.Wilna mengatakan, Bagus bajunya kak, simple, tapi tetap elegan. Kemarin di kolom komentar akun fanbase, Lesser lovers banyak yang bilang pengen bikin model baju seperti punya. Bunda Lesti, wow rame-rame Ini persahabat ya Fans tentunya pengen banget Bikin model baju Seperti punya Bunda Lesti Ada juga tanggapan dari Dela.na31 Masya Allah suka Sama tema yang dipilih Leslar Baju kurung, kalau gamis dan Kebaya sudah biasa Baju kurung warisan budaya yang sudah Mulai terlupakan, mudah-mudahan bisa Kembali jadi trending, amin Masya Allah Berkat seorang Lesti nih, luar biasa emang. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga apapun yang dilakukan oleh kita selalu dilancarkan. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya.